Kus Parda mau beli sapi buat uh, korban di hari raya Idul Adha besok, Bus nah di sekeliling kita bos banyak kandang-kandang hewan bos seperti kerbau ada kerbau ada sapi banyak bos Ya mungkin di sini tempat jual beli kalau mau bisa oke bos kita ikuti saja bos seperti apa sapi sapinya yang ada di pertanakan desa gebang ini bos Harganya biar bos ngomong, ngomong? Ya lumayan lah. Lumayan ya. Bisa disebutin tinggi, mau riba. Iya, maksudnya beda dengan tahun yang kemarin atau gimana, bos? Harganya hampir sama. So. Hampir sama ya. Oh, mobilnya sudah nyampe bos. ke motor. ntar lagi sapinya mau dinaikkan ke atas mobil bak. ayo <tuk> ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo mana bangunan Ora dagari iki katune nek